Kita adalah teman, dan teman tidak akan saling menyakiti satu sama lain. Jika salah satu kita mendapat masalah, kita bisa menyelesaikannya, karena tidak ada yang tidak mungkin. Apapun masalahnya, kita bisa menyelesaikannya. menyelesaikannya. Kebanyakan mikir kalian, Mau jawab soal aja kayak mau tempur bela negara.